Pintu batu tebal perlahan didorong terbuka dan disertai dengan suara batu gerindra. Aroma kuno dan muski, yang terakumulasi setelah dikunci untuk waktu yang lama, muncul dengan cepat. Pada saat itu, seseorang merasa seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Di belakang pintu batu itu gelap gulita dan tidak ada cahaya. Kegelapan itu menyebabkan hati seseorang bergetar di belakang mereka. Banyak individu yang kuat menatap pintu-pintu batu itu dengan hasrat yang membara di mata mereka Namun, keinginan terbakar itu menghilang tanpa sadar setelah mata mereka melayang ke arah sosok hitam yang berdiri di depan istana Dengan pisau hitam di tangannya Setelah itu, kekecewaan dan ketidakbahagiaan menggantikannya Mereka hanya beberapa ribu kaki jauhnya dari Devoring Divine Palace dan memberikan kecepatan mereka mereka dapat dengan mudah menutupi jarak ini dalam sekejap mata. Namun, jarak pendek ini terasa seperti jurang yang panjang tanpa akhir. Bahkan seseorang sekuat Kun Yuan harus mengorbankan salah satu lengannya untuk menghentikan mayat Sky Devouring sesaat. Meskipun seseorang di levelnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka, ini masih cedera yang cukup parah. Kakak laki-laki, kami akan menunggumu di luar. Flame kecil berteriak keras. Lindung mengangguk ke arah mereka. Lalu, dia melirik Jiu Feng dan wanita berambut perak bernama Kunling. Tanpa ragu-ragu lagi, dia memimpin dan berjalan melewati pintu. Jiu Feng dan Kunling ragu-ragu melihat ini. Setelah itu, mereka membuka langkah mereka dan masuk juga. Pada titik ini, mereka harus mencobanya terlepas dari betapa berbahayanya itu. Bang Pintu batu tebal dan berat tiba-tiba terbanting menutup setelah mereka bertiga memasuki istana. Debu perlahan-lahan naik dan orang-orang di luar tidak lagi bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat. Ketika Little Martin melihat pintu-pintu batu yang tertutup rapat, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sungguh suatu hal yang sulit untuk memasuki Devouring Divine Palace. Haha. Karena adik laki-laki Lindung memiliki simbol leluhur yang melahap, dia harus memiliki peluang bagus untuk mendapatkan warisan dari guru yang memangsa. Bocah yang beruntung itu, Liu Qing melengkungkan bibirnya sebelum dia langsung duduk. Sikapnya kasual dan ramah tamah. Karena dia tidak memiliki hubungan dengan warisan Devouring Master, dia memutuskan untuk melupakannya. Kerumunan di sampingnya juga tersenyum sebelum mereka duduk. Banyak orang yang berdiri di langit tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu di sini dengan kengganan di hati mereka. Karena mereka ingin melihat apakah masih ada peluang. Suasana di puncak gunung yang sepi menjadi tenang. Sementara itu, tampaknya ada ki hitam yang secara bertahap merembes dari cakrawala yang jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup sebelum ki hitam menghilang secara misterius. Hah. Tetua pertama Zuli tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengerutkan kening saat dia melihat jauh. Sementara itu, ada beberapa keraguan di matanya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Setelah melangkah melewati pintu-pintu batu, kegelapan itu seperti air banjir saat mereka menenggelamkan pandangan mereka. Namun, Lindong masih bisa mendengar dua napas samar di belakangnya. Jelas, Jiufeng dan Kunling mengikuti dari belakang. Kenapa tidak ada apa-apa? Lindong sekali lagi mengambil beberapa langkah dengan hati-hati. Seperti biasa, tempat ini benar-benar gelap dan tidak ada cahaya yang muncul. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Kilatan melintas di mata Lindong. Energi mental berserakan setelah sebuah pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia mencoba menggunakan ini untuk menyelidiki sekelilingnya. Hah, namun, energi mental Lindong baru saja mulai menyebar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu karena dia menyadari bahwa mereka sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan, rasanya seolah-olah mereka sedang dimakan oleh sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Hah, seruan rendah tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu suara Kun ling. Sementara itu, suaranya juga dipenuhi dengan kejutan. Apakah dia juga menyadarinya? Lindong diam-diam berkata dalam hatinya. Sama seperti dia. Sepertinya Kun Ling juga berusaha menyelidiki dengan energi mentalnya. Hanya untuk menemukan bahwa energi mentalnya dimakan dengan cara yang aneh. Kalian berdua. Teman-teman muda harus mundur. Biarkan aku mengendalikan tempat ini. Suara dingin Jiu Feng tiba-tiba terdengar. Sementara pikiran ini melintas di benak Lindong. Lindong mengerutkan kening tetapi dia mengabaikan Jiu Feng. Namun, Kun Ling mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Suaranya dingin ketika dia berkata, "Tetua Jiufeng, kamu adalah ahli panggung reinkarnasi teratas. Aku pikir warisan ini tidak banyak berguna bagi kamu. Apakah aku benar? Mengapa kamu tidak berbalik dan kembali ke jalan milik kamu?" Petik dua. Suara Kun Ling dingin, namun ejekan dalam nada bicaranya mengejutkan jelas. Ini menyebabkan Lindung tersenyum dan dia merasa sangat gembira. Gadis kecil, ini bukan tempatmu untuk menguliahi aku. Suara geram dingin Jiu Feng terdengar. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum cahaya terang tiba-tiba meletus. Kemudian, itu dengan kejam menyapu ke sudut kanan kegelapan. Kamu, tersembunyi di dalam kegelapan. Kunling berteriak dengan marah setelah dia melihat bahwa Jiu Feng benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerangnya. Tubuhnya yang halus terbang mundur sebelum energi mental yang agung tersapu dan berubah menjadi teratai perak. Bang, pilar cerah tanpa ampun menabrak bunga perak putih. Selanjutnya, gelombang serangan yang menakutkan dipancarkan. Setelah itu, Jiu Feng tetap diam sementara Kunling mengeluarkan rangan samar. Jiu Feng akhirnya adalah ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Jika bukan karena dia berada di ruang yang hancur ini. Kun Ling tidak akan pernah bisa memegang lilin padanya. Meskipun demikian, meskipun kekuatannya ditekan, Ji Feng masih sangat kuat. Oleh karena itu, Kun Ling secara alami tidak cocok untuknya dalam menghadapi konfrontasi. Orang tua itu benar-benar tidak menghargai reputasinya. Lin Dong tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ji jauh lebih senior daripada Kun Ling. Namun, dia masih menyerangnya, itu memang memalukan baginya, bocah kecil. Kamu juga berhenti sekarang, sementara Lindung diam-diam mengutuk hatinya. Seruan dingin Jiu Feng ditransmisikan dari belakang. Setelah itu, daya Yuan yang tajam dan megah mengikuti tangisannya. Orang tua, meskipun seusiamu, kamu lebih seperti anjing. Ekspresi Lindung berubah menjadi sedingin es setelah dia melihat bahwa lelaki tua ini benar-benar berani menyerangnya. Dia bergerak dan menarik kembali, sebelum dia menghindari serangan itu. Kemudian, tawa dingin tanpa ampun dikeluarkan dari bibirnya. Heh, sebuah tawa lembut dari seorang wanita tampak terdengar dalam kegelapan tak jauh dari situ. Tawa lembutnya mengandung sukacita. Brat, kamu mencari mati. Wajah Jiu Feng menjadi gelap dan suram. Dia menatap lindung dengan kejam sebelum berkata. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk kamu hanya karena suku naga dan suku marten Celestial Iblis mendukung kamu. Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Lin Dong tertawa. Selama orang tua ini tidak bisa menggunakan kekuatan yang secara eksklusif milik ahli tahap reinkarnasi, Lin Dong tidak punya alasan untuk takut padanya. Ku. Huh, kilatan dingin mengalir di mata Jiufeng. Dia mendengus dingin sebelum tubuhnya melesat maju seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang, cahaya tajam yang tajam berkumpul dan tampaknya ada riak reinkarnasi yang samar di dalam. Sepertinya Grand Elder Jiu Feng sebenarnya berencana untuk membunuhnya. Anjing tua yang berdarah, Lin Dong mengertakkan gigi, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mental perak putih datang bersiul seperti air banjir. Sementara itu, kilat berderak dalam energi mental. Kemudian, mereka berubah menjadi petir. Sebelum meraung dan dengan kejam menabrak Jiu Feng. Ledakan, namun, tetua Jiu Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya sebelum dia langsung menghancurkan naga petir itu. Swoosh, setelah naga kilat meledak, kilat berderak di depan tongkat kerajaan yang mengandung busur kilat ditembakkan ke depan. Kemudian, itu dengan kejam menargetkan tenggorokan Jiu Feng di sudut yang sulit. Dentang, Jiu Feng terkekeh. Dia menjentikkan jarinya dan langsung menusukkan ujung tongkat Kaisar Cahaya. Segera, cahaya menyilaukan melonjak dan menghentikan serangan lindung dari Memajukan. "Anak kecil, kamu cukup cakap. Kekuatan Yuan kamu mungkin hampir tidak penting, tetapi energi mental kamu benar-benar mengesankan. Namun, aku khawatir kamu masih tidak dapat menghentikan aku," kata Jiufeng. Swosh swosh. Namun, tepat setelah Jiufeng berbicara, dia mendeteksi angin kencang menyapu dari punggungnya. Dia mendengus dingin sebelum dia melemparkan lengan bajunya. Kemudian, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya, sebelum cahaya terang yang menyilaukan berubah menjadi perisai. Bang-bang, banyak kelopak bunga teratai perak putih bertubrukan dengan kejam ke perisai cahaya terang. Namun, mereka gagal mematahkannya. Namun demikian. Ini menyebabkan Jiu Feng terganggu dan Lindong mengambil kesempatan ini untuk mundur. Pada saat yang sama, dia melirik kegelapan tak jauh dari situ. Orang yang telah menyerang sebelumnya jelas adalah wanita berambut perak bernama Kunling. Sepertinya dia cukup cerdas. Saat ini, hanya mereka bertiga yang ada di sini. Oleh karena itu, jika Lindong dibunuh oleh Jiu Feng, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, dalam pertarungan satu lawan satu, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan Jiu Feng. Karena itu, dia tidak ingin Lindung dibunuh oleh yang terakhir. Kalian berdua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua bisa cocok dengan aku jika kamu bekerja sama? Jiu Feng menyipitkan matanya, bahkan dalam kegelapan. Masih mungkin untuk membayangkan betapa gelap dan suramnya wajahnya. Namun... Ekspresi Jiufeng tiba-tiba berubah tepat saat dirinya yang suram hendak menyerang. Setelah itu, dia tidak lagi berani bergerak. Tindakan anehnya juga menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Dia baru saja akan berbicara ketika suara serius yang tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. "Hati-hati, kekuatan Yuan dan energi mental di tubuhmu telah menghilang." "Apa?" Lindong sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum dia menyadari bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya serta energi mental di istana Niwannya telah menghilang tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Kecemasan melintas di mata Lindong. Jika dia kehilangan energi mental dan Yuan power dalam situasi seperti ini, kemungkinan Jiu Feng akan bisa membantai dia dengan satu serangan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu sama untuk mereka semua. Begitu kamu memasuki tempat ini. Kekuatan kamu akan secara bertahap dimakan," kata Yan, "Apa yang harus aku lakukan setelah kekuatan aku benar-benar habis?" Lalu, Lindong bertanya dengan suara yang dalam, "Yang turun ke dalam kesunyian. Sebelumnya, dia telah mencoba untuk menghentikan Yuan Power dan energi mental dari Lindong menghilang. Namun, itu tidak berhasil. Lindong mengerutkan kening sementara berbagai pikiran melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia mengepalkan giginya dan duduk. Istana terkutuk ini melahap semua kekuatanku. Karenanya, aku harus melahap mereka semua kembali. Petik dua. sebuah pemikiran melintas di benak lindung setelah dia duduk. Kemudian, simbol leluhur yang menelan dalam tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Bahkan, jika seseorang melihat lindung sekarang, orang akan menyadari bahwa ada banyak tato hitam yang menyebar di kulitnya. Sementara itu, daya mancur menyebar darinya. Berdengung, saat Lindong mengedarkan power powernya, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa energi tersebar dalam kegelapan. Sebenarnya perlahan mengalir kembali ke tubuhnya. Meskipun kecepatan di mana energi melonjak ke tubuhnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar, itu masih membawa sukacita bagi Lindong. Paling tidak, dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Anjing tua itu tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa. Karenanya, dia tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya di tempat seperti ini dan kekuatannya perlahan-lahan akan menghilang. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya begitu kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang. Petik 2, Lindong melirik tempat tertentu dalam kegelapan sebelum dia menggertakkan giginya. Sementara itu, kilatan tajam melintas di matanya. Hah, ada yang salah. Petik 2, ekspresi lindung tiba-tiba berubah saat pikiran ini melintas di benaknya. Itu karena dia menyadari bahwa ada aliran devouring power lain yang muncul di tengah-tengah kegelapan ini. Sementara itu, kekuatan itu bertarung dengannya untuk mendapatkan sedikit energi di sini. Bagaimana ini mungkin? Penemuan ini menyebabkan pikiran lindung bergetar hebat. Selain dia, sebenarnya ada orang lain di dunia ini yang memiliki devouring power bersambung lanjut ke part berikutnya ya bab 1172 dua kekuatan menyantap apa yang sedang terjadi duduk dalam kegelapan ekspresi lindung berubah dengan cepat devouring power adalah sesuatu yang unik untuk simbol leluhur devouring dan simbol itu duduk dengan patuh di dalam tubuhnya namun aliran devouring power lain tiba-tiba muncul jadi apa yang sedang terjadi Selain itu Lindong merasakan bahwa aliran Devouring Power lainnya berperilaku cerdas. Jelas, aliran Devouring Power itu bukan objek pasif. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh seseorang. Hanya ada kita bertiga di sini. Selain itu, tidak ada riak di mana Jill Feng berada. Oleh karena itu, daya Devouring itu bukan miliknya. Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan berbalik ke bagian lain dari kegelapan dan disitulah Kun Ling berada Karena devouring power itu bukan milik Jiu Feng Hanya ada satu jawaban yang tersisa Daya devouring itu berasal dari Kun Ling. Pikiran ini terus melekat di benak Lindong Lama kemudian dia berhasil secara bertahap menekan shock di hatinya Lebih jauh Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini Nyaris tidak ada energi di sini dan jika dia ingin energi yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus bergegas. Lindung dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, devouring power meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam ketika kekuatan sombong menyebar darinya dan menyedot energi sekitarnya dengan cara yang mendominasi. Hah! Sementara Lindung dengan paksa menyedot energi sekitarnya, seruan samar tiba-tiba dipancarkan pada jarak pendek. Suara lembut itu juga dipenuhi dengan kejutan. Jelas, dia juga menemukan aliran devouring power yang bersaing. Keheningan panjang mengikuti seruan dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, segera setelah itu, ia meningkatkan tingkat penyerapannya. Jelas. Dia ingin bersaing dengan Lindung untuk mendapatkan energi di sini dan dia tidak berniat menyerah. Tes, Lindung mengerutkan bibirnya setelah dia mendeteksi tindakannya. Meskipun mereka berdua telah bekerja sama untuk sesaat sebelumnya, jelas bahwa mereka sekali lagi menjadi pesaing. Karena lingkungan yang unik, Jiu Feng, yang menjadi ancaman besar sebelumnya, akhirnya menjadi tidak penting. Alih-alih. Mereka berdua sekarang menjadi pesaing terbesar satu sama lain Aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan melahap Tapi beraninya kamu mencoba bersaing denganku dalam hal deformen ketika aku memiliki simbol ancestral leluhur yang asli Lindong diam-diam berkata dalam hatinya Segera setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya Kemudian, sebuah lubang hitam bundar langsung muncul di belakangnya Lubang hitam itu berputar sebelum energi di sekitarnya mengerumuni. Selain itu, daya devoringnya begitu kuat sehingga bahkan Kun tidak bisa menghentikannya. Bas-bas, energi alami dengan cepat melonjak ke arah lindung dan memasuki tubuhnya. Kemudian, energi itu berubah menjadi Yuan Power, yang beredar di dalam tubuhnya. Berderak, duduk di dalam kegelapan. Kunling mencoba yang terbaik untuk memanipulasi devoring powernya dalam upaya untuk menghentikan Lindung dari merebut semua energi. Meskipun halangannya berhasil, sebagian besar energi di sini masih bergegas menuju Lindong. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menggertakkan giginya. Itu benar-benar sunyi dalam kegelapan. Namun, keduanya menggunakan segala yang mereka miliki untuk bersaing demi energi. Hal ini juga cukup lucu. Biasanya. Tak satu pun dari mereka akan peduli tentang jumlah energi ini. Namun, sampai sekarang, itu seperti air di padang pasir, sumber daya kritis yang dibutuhkan seseorang. Oleh karena itu, mereka berdua sekarang bersaing ketat satu sama lain dalam jumlah energi yang kecil ini. Meskipun demikian, karena ada jumlah energi yang terbatas di dalam kegelapan, energinya dengan cepat menghilang ketika mereka berdua bertarung melawannya. Namun. Kebanyakan dari mereka diculik oleh Lindung dan digunakan untuk mengisi kembali energi yang telah hilang dari tubuhnya. Kamu, mata seorang wanita yang cerah tiba-tiba melebar dalam kegelapan saat energinya berkurang. Kemudian, dia menatap dengan marah ke arah di mana Lindong berada. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mental perak putih berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi kelopak bunga perak yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka menembak ke arah Lindung dari segala arah. Dari kelihatannya, dia menjadi marah karena malu karena dia kalah dengan Lindung dalam kompetisi untuk energi sekitarnya. Kilatan melintas di mata Lindung ketika dia melihat ini. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, kilat melintas di depannya sebelum energi mentalnya yang agung membentuk penghalang kilat. Setelah itu... Lopak bunga perak putih itu semuanya dimusnahkan ketika mereka bertabrakan dengannya. Serangan acak itu kemungkinan telah menghabiskan banyak energi kamu yang hanya berhasil kamu dapatkan setelah banyak kesulitan. Lindung tersenyum saat berkata, "Bagaimana kamu tahu? Kuning menatap ke arah Lindung dan tanpa sadar bertanya." Namun, dia dengan cepat berhenti dan dengan lembut menggigit bibir merahnya ketika dia ingat bahwa Jiu Feng juga ada. Lagi pula... Sangat mudah baginya untuk mengungkapkan rahasianya sendiri jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Semua energi di sini telah disita. Selanjutnya, itu akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Kata Lindong sambil tersenyum. Kunling mendengus pelan, benar-benar disambar, aku kira tidak, petik 2, hah, Lindong kaget. Dia baru saja akan angkat bicara ketika dia mendeteksi aliran devouring power lain bersiul ke depan. Selain itu, itu sebenarnya menargetkan Jiu Feng, yang berada dalam jarak dekat. Ternyata Kun Ling benar-benar menargetkan Jiu Feng. Heh, gadis kecil yang cerdas. Lin diam-diam bersukacita. cita. Kun Ling adalah pemikir yang cepat, karena energi di sekitarnya telah sepenuhnya diambil. Dia memutuskan untuk secara langsung mengambil energi dari dalam tubuh Jiu Feng. Bagaimanapun, yang terakhir tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya karena dia tidak memiliki devouring Power. Dengan kata lain, dia adalah orang yang tak berdaya yang berada dalam belas kasihan mereka. Devouring Power Kunling dengan cepat terjalin di sekitar Jiu Feng. Setelah itu, ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Kemungkinan besar karena dia menyadari bahwa energi di dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Anjing tua yang sial, Lindong membelah bibirnya menjadi senyuman sebelum dia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku bergabung juga." Lindong melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Devouring Power melonjak maju dan berubah menjadi lubang hitam di atas kepala Jiufeng. Lubang hitam itu berputar dan dimungkinkan untuk melihat kekuatan Yuan yang besar dan perkasa terus melonjak keluar dari dalam tubuh Jiu Feng dan memasuki lubang hitam. Adegan ini juga ditangkap di mata Kunling. Namun, sedikit kejutan melintas di matanya ketika dia menyadari bahwa Deforing power powernya tampaknya tanpa sadar tertarik pada power Devouring lindung ketika mereka bertemu. Kalian berdua bocah sedang mencari mati. Jiu Feng berteriak dengan marah sementara mata cantik Kun Ling berkilau. Sementara itu, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Mengingat statusnya, bahkan Kun Yuan dan tetua pertama Zuli tidak berani bertindak tidak sopan terhadapnya. Namun, dua orang muda ini langsung menyerangnya. Selain itu, mereka menggunakan metode yang sangat memalukan dengan secara paksa merebut kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Ku, huh, Kun Ling mendengus pelan. Jelas. Dia sama sekali tidak takut pada Jiu Feng. Lin Dong tertawa aneh setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Sebaliknya, kecepatan melahapnya meningkat. Jiu Feng sangat marah. Namun, ia tidak dapat membalas dalam lingkungan yang aneh ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah duduk diam sementara kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang. Sementara itu, warna pucat naik di wajahnya. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Karena dia benar-benar tidak berdaya. Jiu Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah. Raungannya menyebar dalam kegelapan sebelum menghilang. Duo Lindung benar-benar mengabaikannya. Mereka menutup mata mereka dan memusatkan perhatian mereka pada melahap kekuatan Yuan dalam tubuh Jiu Feng untuk memulihkan energi. Yang dengan cepat menghilang dari tubuh mereka. Di tengah kegelapan. Orang hanya bisa mendengar raungan marah Jiu Feng terdengar berulang kali. Namun, raungan ini menjadi semakin lemah dengan berlalunya waktu, sebelum benar-benar menghilang. Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah raungan Jiu Feng berhenti. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Jiu Feng. Saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah menyusut. Ekspresinya pucat dan auranya sangat lemah. Kali ini, Jiu Feng sangat disiksa oleh mereka berdua. The Devouring Power yang melekat di sekitar tubuh Jiu Feng juga menghilang secara sembunyi-sembunyi. Ketika Lindong merasakan energi penuh di dalam tubuhnya, dia tersenyum dengan sangat puas. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Kemudian, dengan ekspresi yang tidak ramah, dia perlahan berjalan menuju Jiu Feng. Anak kecil, apa yang kamu rencanakan? Jiu Feng berteriak keras ketika dia melihat Lindong berjalan mendekat. "Apa yang aku rencanakan, tentu saja, aku akan membunuhmu!" Lindong tersenyum, berkata sementara niat membunuh berkumpul di matanya. "Jiu Feng bukan individu yang pemaaf, dan dia pasti akan menyimpan dendam atas apa yang Lindong lakukan padanya hari ini. Oleh karena itu, jika dia tidak menyingkirkan masalah ini di sini..." Lindong akan berada dalam masalah besar setelah Jiu Feng meninggalkan ruang yang hancur dan mendapatkan kembali kekuatan panggung reinkarnasinya. Selain itu, Lindong adalah seseorang yang tidak suka meninggalkan potensi ancaman. Jiu Feng mengepalkan tangannya setelah mendengar ini. Kedua matanya sedingin es ketika dia menatap Lindong yang berjalan ke arahnya. Lindong mengerutkan kening ketika dia melihat Jiu Feng bertindak dengan cara ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum penangkal petir kaisar muncul. Namun, sosok halus menghalanginya saat dia akan menyerang. Apa yang kamu lakukan? Lindung menatap kecantikan berambut perak dengan sosok anggun yang berdiri di depannya. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara lemah. Apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu hanya berpura-pura? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk membunuh seseorang yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Kunling melirik Lindong sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang harus kita lakukan? Lindong mengangkat alisnya. Apakah mereka tidak akan mengalahkan Jiu Feng saat dia turun? Kamu bisa menyerang jika mau. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari pembalasan habis-habisannya. Kunling berbalik dan pergi. Rambut panjang peraknya melayang melintasi lindung sebelum aroma harum memasuki lubang hidungnya. Lindung mengerutkan alisnya sebelum dia melonggarkan cengkeramannya atas tongkat kerajaan kaisar. Namun, duduk di depannya, Jiu Feng menutup matanya sementara sebuah nadi berdenyut di wajahnya yang pucat. Gadis itu benar, tidak mudah untuk membunuh ahli tahap reinkarnasi. Jika kamu benar-benar mendorongnya ke tepi jurang, Pembalasannya tepat sebelum kematian kemungkinan besar akan membunuh kamu. Suara yang terdengar. Anjing tua itu beruntung. Lin Dong hanya bisa mengerutkan bibirnya setelah mendengar kata-kata Yan. Kemudian, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan menuju bagian terdalam dari kegelapan. Saat ini, Ji sudah kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka demi warisan guru yang melahap. Lindong mempercepat langkahnya, namun, setelah mengambil beberapa langkah, tubuhnya bertabrakan dengan tubuh yang lembut. Ini menyebabkan dia tertegun sejenak, namun, bahkan sebelum dia dapat berbicara, dia merasakan sosok halus yang dia sandarkan, dengan cepat menjauh. Apa yang kamu lakukan? Suara geram kunling menyebar dalam kegelapan. Lindong menggosok hidungnya karena malu. Dia diam-diam berpikir sendiri. Apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak bisa melihat apapun di sini? Kunling secara bertahap menekan amarahnya setelah dia menyadari bahwa Lindung tidak menjawab. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Lindung mengangkat bahu sementara matanya menatap tajam pada kegelapan di depan. Setelah itu, suaranya perlahan terdengar. Apakah kamu akan bertanya mengapa aku memiliki kekuatan menyantap?